Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kunci jawaban pada halaman 87, 88, 89, 91, 92, 93, dan 94. Pada tema 3, kelas 4, peduli terhadap makhluk hidup.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 kita akan masuk ke dalam lompatan yang relatif intense. Lebih dianjurkan untuk tidak melakukan lompatan biasa, sekadar melompat. Kita perlu melakukan lompatan setinggi yang kita bisa pada udara. Namun, ketika tidak confident, tidak perlu melakukannya, Agar tak terjadi cedera Masih di halaman 78 Sekarang saatnya kamu Memainkan permainan lompat kata Perhatikan instruksi yang diberikan oleh gurumu Setelah selesai bermain Diskusikan bagaimana Kamu melaksanakan permainan ini Dengan menjawab Pertanyaan berikut, apa yang sudah kamu lakukan dengan baik? Saya sudah melakukan lompatan dengan baik. Pertanyaan berikutnya di halaman 88, apa yang masih belum dapat kamu lakukan dengan baik? Saya belum mampu memposisikan kaki dengan tepat. Berikutnya, apa rencanamu agar kamu lebih terampil dalam bermain? Rencanaku agar terampil yaitu lebih banyak berlatih dan melihat gerakan. Teman yang sudah lancar melompat kata Berikutnya kita akan kerjakan di halaman 89 Diskusikan kembali secara berkelompok, sikap, dan keterampilan yang baik dalam melakukan wawancara Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk peta pikiran pada kolom berikut: Sikap 1: Menampilkan sikap sopan santun 2: Tidak memotong pembicaraan 3: Jika temanya bukan untuk wawancara pribadi, jangan menanyakan hal yang... Terlalu pribadi, pandangan mata harus memandang ke arah informan, keterampilan. Satu, bertanya apa yang belum dimengerti, mencatat jawaban-jawaban yang dianggap penting. Berikutnya, kita akan jawab di halaman 91. Sebelumnya kamu telah mengetahui tentang hak dan kewajiban terhadap hewan yang ada di sekitar kita. Kita perlu menjaga keseimbangan dan kelestarian hewan-hewan tersebut untuk kelangsungan kehidupan di muka bumi. Tulis apa saja yang kamu ketahui terkait dengan hewan langka. Hewan langka adalah hewan yang populasinya sudah menurun dan sebagian besar sudah mendekati kepunahan. Hewan-hewan tersebut dilindungi oleh pemerintah, tempat-tempat untuk melindungi hewan-hewan tersebut diantaranya suaka marga satwa, taman nasional komodo, dan lain sebagainya. Contoh hewan-hewan langka: badak bercula satu, penyu hijau, macan tutul, burung cendrawasih dan lainnya. Berikutnya kita akan jawab di halaman 92. Jawab pertanyaan berikut. Mengapa kita perlu melestarikan hewan langka? Kita perlu melestarikan hewan langka karena hewan langka jumlahnya sudah sedikit, sehingga perlu dilestarikan jika tidak hewan tersebut akan punah. Apa yang terjadi jika terdapat hewan yang punah? Apabila terdapat hewan punah, maka akan mempengaruhi kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya sehingga menyebabkan ketidakseimbangan di dalam ekosistem tersebut. Berikutnya di halaman 93. Apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara untuk melestarikan hewan langka? Yang bisa kita lakukan sebagai warga negara untuk melestarikan hewan langka adalah menghimbau kepada masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan secara, dengan cara menjaga agar hewan tidak mengalami kepunahan. Masih di halaman 93, tuliskan himbauanmu kepada masyarakat agar melestarikan hewan langka. Manfaat melestarikan hewan langka berarti melaksanakan kewajiban kita terhadap makhluk lainnya. Marilah mulai saat ini kita peduli dengan kelestarian hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Masih di halaman 93. Apa kaitan antara kewajiban sebagai warga negara dengan pelestarian hewan langka? Sebagai warga negara yang baik, kita wajib ikut dalam menjaga alam sekitar. Contohnya, ialah hewan yang punah. Kita harus berusaha untuk mencegah kepun kepunahan supaya alam kita masih terjaga, dan menjaga keanekaragaman flora dan fauna. Berikutnya masih di halaman 93. Apa yang terjadi jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan? Jika kewajiban warga negara dalam pelestarian hewan langka tidak dilaksanakan, maka hewan akan mengalami kepunahan dan Keragaman fauna akan berkurang. Diskusikan hasil jawabanmu dengan teman sekelompok. Berikutnya kita akan jawab di halaman 94. Ayo renungkan. Setelah belajar selama satu pekan, renungkanlah. Hal-hal penting apa saja yang kamu pelajari dalam satu pekan ini. Mengerjakan tugas sekolah daring di rumah. Mengenai hewan langka, olahraga, lompat kata, dan wawancara Apa manfaat pelajaran tersebut untuk dirimu, orang lain, dan lingkungan? Mengetahui bersikap yang baik dengan Orang baru Nilai-nilai apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari saling membantu, bersikap yang baik, dan menghormati. Berikutnya, kerjasama dengan orang tua. Ceritakan kepada orang tuamu upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian hewan. Minta mereka menuliskan komentar tentang ceritamu. Upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga keseimbangan kelestarian hewan yaitu mengurangi penggunaan bahan kimia pencemar lingkungan, mengurangi produksi sampah rumah tangga, memilah sampah, menghemat penggunaan air, menghemat penggunaan listrik, menghemat penggunaan kertas, Menghindari pemborosan bahan bakar Dan itulah yang kita bahas pada video kali ini Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh